Pengantar Kitab Obaja: Buku yang pendek ini ditulis entah kapan sesudah Yerusalem jatuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Edom, musuh bebuyutan bangsa Yehuda, senang sekali bahkan mereka merampok Yerusalem dan membantu musuh. Nabi Obaja meramalkan bahwa bangsa Edom akan dihukum dan ditaklukan seperti bangsa-bangsa lain yang memusuhi Israel. Garis besar isinya adalah Edom dihukum dan Hari Tuhan.